Bye. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Lesti Lovers, bi Lovers, serta Leslar Lovers dimanapun kalian berada, di kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Mila. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini. Jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe, serta klik tombol like notifikasinya, tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhala seputar Lesla tentunya menemani santai malam kalian saat ini kami akan memberikan informasi dan vitamin bahagia di malam hari ini persahabatnya keunggahan pertama harus sebuah vitamin bahagia yang kita dapatkan langsung dari adalah kesayangan kita ternyata malam hari ini di rumah Leslar kakak Rizky Bilar itu sedang main game persahabatnya dengan Pak Cito juga ada Bang Ariel Masya Allah banget ya Skornya aja 8-0 tuh Real Madrid lawan PSG, ya masya Allah banget nih. Ini adalah kesayangan kita, hobi banget main games. Mudah-mudahan saja selalu diberikan kesehatan dan selalu banyak dukungan kepada idola kesayangan kita. Kita lihat aja persahabat ya, tuh ada Bang Ariel dan Pak Cito. Dan perhatikan ada seorang Rizky Bilar yang sedang berusaha santai dulu, menikmati banget ya idola kesayangan, serius banget nubukannya. Semoga mudah selalu sehat, selalu dipermudah apapun yang dilakukan oleh idola kesayangan kita. Dalam postingan tersebut juga banyak tanggapan komentar yang diberikan, yakni dari akun Hakaniati mengatakan dalam kolom komentar, Alhamdulillah ada meja makan baru, yay! Yeah! Ada yang baru persiapannya di rumahnya Kapilar tuh, ada meja makan baru katanya itu masya Allah. Barokah untuk idola Kesayangan kita dan selanjutnya juga komentar lain diberikan dari akun Instagram Dewi Jimmy 2 mengatakan di kolom komentar fokus ke Bang B aja ah katanya tuh Aduh masalah banget ya ya dan untuk yang selanjutnya, ada sebuah spesial juga nih persahabat Ya duh, vitamin bahagia banget juga yang kita dapatkan dari idola kita Momen spesial ketika di Bandung, Masya Allah Kakak Bilar lagi naik becak bareng dari Lesti ke Jorah Persahabatnya so cute, so sweet, so romantis banget nih Idola kesayangan Masya Allah Selalu bahagia, selalu membuat kita tentunya bangga banget kepada Lesti dan Bilar unggahan tersebut pun ini dilihat oleh akun setelah putih ada kalimat caption yang dituliskan di postingan tersebut jadi mau naik becak juga nih tapi becak yang ini loh yang mau nyaduh masalah banget ya Bandung love story banyak komentar yang diberikan banyak respon yang tentunya nih Berikan kepada Lesti dan Rizky Bill dari orang-orang yang hebat, orang-orang yang baik, yang tulus mencintai mereka. Ya, ini dari agung Elfdera underscore mengatakan, Kalau mamang becaknya kayak suaminya Lesti Anima, ya, aku sewa setahun beca plus mamangnya. Aduh, cute banget ya. <laughs> Dan selanjutnya juga, komentar lain diberikan dari akun Sani Renaldi Mengatakan di kolom komentar Masya Allah, dua orang penjaganya banyak Semoga sehat terus ya Kalian Leslar dan Leslar Entertainment Amin Masya Allah banget ya, dukungan selalu banyak kepada Leslar Dan ini tentu cute banget persahabat yang romantis Mudah-mudahan saja vlognya cepat di up nih di channel youtube Leslar Entertainment Walagi tentunya kita menunggu cinta abad lesler juga mudah-mudahan ada momen spesial Lesti pilar ketika di Bandung persahabatnya dan keunggahan berikutnya bangunan akan menyebabkan kembali jangan sampai lupa dicatat tanggal jamnya persahabatnya acara anugerah KPI 2021 karena idola kesayangan kita akan tampil di acara tersebut sebagai bintang tamu persahabatnya Les A sudah resmi dipastikan akan menjadi bintang tamu di Indosiar dalam acara Anugerah KPI 2021. Jangan sampai lupa Persahabati dicatat jamnya jam 20.30 waktu Indonesia Barat hari Jumat tanggal 17 Desember live di Indosiar Persahabat Anugerah KPI 2021. Info ini juga kita dapatkan dari akun Leslar underscore six. ada kalimat kalsen yang dituliskan ada dede antar tanggal 17 Desember tuh jangan sampai lupa dicatat jam-jam tanggalnya nih ya dan kita lihat juga di sini ada komentar dari akun isni underscore tiga mengatakan ini yang di dede Ini yang dulu dede pernah dapat piala bukan ya katanya tuh. Atika juga dijawab komentar dari Agung by score mengatakan Iya yang host inspiratif katanya tuh. Iya dede dulu dapat piala, semoga dapat juga tahun ini. Host di acara pagi yang sama Abbas Suki Amin, masya Allah banget ya udah-udah saja, idola kita selalu membanggakan dan selalu membuat kita bahagia ada juga komentar lain diberikan dari akun instagram ibunya underscore ayok mengatakan ada fanny roh semoga dedek enggak ketemu dia ntar masukin lagi ke vlognya katanya aduh <laughs> berikutnya juga komentar lain diberikan dari akun tarwiyah tuti 96 Masya Allah Rara bersanding dengan host host senior yang luar biasa skill sekarang ada tambahan host senior nih di